Abimanyu Ngesti, atau yang populer dengan nama Abim Ngesti, penyanyi muda berbakat yang lahir pada tanggal 30 Oktober tahun 1978 di Jepara, Jawa Tengah. Abim Ngesti terkenal saat menyanyikan lagu Pangeran Dangdut di tahun 1991, dan pada tahun 1995, merilis album dengan hits yang berjudul Dasyat. Abim meninggal pada tanggal 19 Agustus tahun 1995, satu bulan setelah lagu Dasyat dirilis akibat kecelakaan mobil yang ditumpanginya di jalan tol Cikampek.